Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Wa Bismillahirrahmanirrahim nasta'inu dunia wa Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Habibina wa nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma A'udhu billahi minash shaytanir rajim -e Bismillahirrahmanirrahim <imitation> Ya ayyuhal ladhina amanat taqu allaha wa khulu qawlan sadida Yuslih lakum a a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عُظِيمًا فَقَالَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنتَ وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Haworo Muhtaramin wal mukarromin, poro alim, poro kiai, samudianipun, ingkang, kauloh hormati, poro, pengurus nu. Pengurus ranting Nahdlatul ulama Purwadadi Syuryatan Watangfiriyatan ingkang sesarangan Kita Direakan Pimpinan badan Otonom wonten wilayah Meriki Setuju ingkang keserangan kita hormati, para bapa jamaah rutinan nopo nih maske, masal, ini. setiap malam senin minggu pertama berarti setiap bulan nih, alhamdulillah, setyo para bapa jamaah Tahlil masal rutinan malam Senin awal bulan ingkang dipun muliakan Allah ingkang Kaulah hormati pertama-tama monggo sesarangan kita monggo sesarangan syukur kita datang Allah subhanahu wa ta'ala kita lahirakan diungkapan Alhamdulillah Rabbil Alam Rahmat S.W.S pun Allah mugi kalim pahagen junjungan kita Nabi Agung Muhammad S.W.S mugi datang keluar kini pun sahabat tabiin watabihihim bi ihsanin ila yomittin. Sampun tengah turagan, dinding rois suriah, ranting purwo jadi, pilih ibadah bersama, puniko termasuk ibadah, ingkang punya nilai plus, di samping ibadah puniko wanten, hikmah ingkang luar biasa, Lah tentang Rikir bersama. Niki sing ngangge niku enku paham jenengan melu kabe Berarti jenengan kabe niku en enku. Sing mungsui Sing boten sepakat niku memang Ya bukan dari NU. Ingkang punya paham bahwa rikirku ya dewekan Wiritenku ya dewekan Orang nana wiridan Bareng-bareng atau rana dikir bersama yang ungu, tapi enggak cara nyong anak. Bukti nih yang dinamiki itu selangpun. niki nambahin dikir makin dikir, dikir bersama. Nah, pohon terlandasan ini pun wonta. Cirek lah anak, ya cirek kah ini? Cirek aku tak aneh. Suatu amalan, ingkang sesarang kita tindakan, niku nge, Sampun berdasar, sehingga bisa dipertanggungjawabkan Wanten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala Wanten zikir seru ya singanggin niku kita Model jamaah zikir nge, singanggun niku kita Ko enten torikohan ya sing anggone kita. Angger sing bobo niku mboten gelem aran niku napa bid'ah. Ana perjanjian ya diarani napa bid'ah. Nikir bareng-bareng diarani napa bid'ah. Nah, dadi nyong karo lika niku dianggep penggaweane tukang bid'ah. Amin. No po malih angger nanti gelem zaro kubur ora purbitgah dianggap no siri sebab nyembah kubur kuburan danbu lah makanya Niki penting pun selalu bertemu kempal Nah Niki pala sampun saya banget setiap awal bulan bertemu sehingga masalah-masalah Ingkang wonten antawisipun masyarakat punika saketipun dipun jawab si dipun sukani pangertosan tentang landasan sehingga amaliah kita punika lebih mantap dan boten bergoyah, boten goyah karena digoyah oleh orang lain. Nggih napa mboten? Nggih. Sakinipun ditege kula jenggaos niki. Niki biasane jam pinter niki, Pak. Jam olah, jam setengah, jam mawon, gih, <laughs> Kita tunggal nopo kali mawon, kita sangkan secara detail, ya supados so menjadi pegangan bagi kita bahwa. Amaliah hingkang kita tindak, kenpuneko berdasar punya landasan. Wanton hati si pun ngedika akan nginten. Jiko hati pun hati sekusi, bukan pulau was hati Jawa akan mawon, gih. Sing inti pun nginten. Bahwa Allah Puniko gadah malaikat Gadah malaikat, poro malaikat Ingkang sayahin Ingkang keliling-keliling Ingkang melampah-lampah Tugas Puniko adalah mengelilingi dunia Ini pendamelani pun Puniko keliling-keliling Pendamalanipun pun Puniko noponiku bersiah sehingga menawi sampun kepanggih kalian rawuboh miryadil jannah atau taman surga mereka kemudian bergabung nunggu bi kelawan rohmah pun temeriku, ketika mereka sudah ketemu sindi gelading ibu niko majlis Majlis zikir ingkang dipun taman taman surga, maka mereka berbesang bersukaria dan ikut bergabung nungkepi kelawan rohmah wa ghasiyat Menawi sampun kepangi kalian makhluk-makhluk Allah ikan sami kempal zikir bersama, malaikat punika lapor dateng Gusti. Allah subhanahu wa ta'ala laporipun ngeteng gusti niki ternyata wanten ya misalipun kalau gambar akan ya temprudah di niki wanten tiang sami kempal sami zikir dateng panjenengan sedoyok mereka berkumpul bersama menyebut asma panjenengan ngagungaken asma panjenengan mengingat panjenengan, mengingat kewajiban, mengingat maupun larangan sehingga meninggalkan dan seterusnya pun mereka bergabung dalam satu majelis. saya Gusti Allah ya laporannya tampak terus gue pada jalur bapak, gue pada jalur bapak ini gue sami nyongun Fadl Panjenengan nyuwun di pun paringin apa Suarga surga Panjenengan, si <SAT> apa wis tau orang disuruh kok, gidereng, wong dereng nate seda, saratnya kudu sedang ki, ki, baru ngepengin teman suara apa dereng? Ya ketemu Gustavoni, kunci itu pertama kan, pintu pertamane mati, baru ngepengin ketemu Gustavoni apa dereng? Eh, yuk, bego gih. Dari nate Gusti Niku, dari nate dari Mat Sumur surga Denny pada Janu genang gih. anggar pada. Tidengi Sorga, kira-kira kepriemen gue hamba-hamba kusim pada zikir-zikir bersama. Wah, Niku gila, aku pun tertarik lah, pun datang panjenengan. Gih. Terus jaluk dijaga sekarang apa nyuwun di pun saking neroko gusti apa wis tahu pada waruh neraka gedoran kira-kira nggak waruh neraka keprimen Wow gue angge ini pun aja datang panjenengan tambah saya ajar sengko tambah angge ini pun mikir datang panjenengan terus jaluk apa maning Sedaya niku nyuwun pangapunten panjenengan. Dipun laporaken Gusti Allah puniko, akhiripun ngendika, sakseni malaikat dina kiye kaya wong sing kumpulan kumpul lan prota dipradhiki bersama ingat maringi sun Allah kabeh dosane tegngapura. Amin. amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Tapi mereka kata ini puas mad usil. <The AIR> mampir toh. jadi jadi Boten ngoten. sengaja melampa melampah kumpul kumpul pikir bergabung. Cerai gusti Allah. Aku aweh kemuliaan marimu akeh Ya orang nyilakani salah si jini Oh ngenaku wismilu gabung Ya kabeh oleh kaberkahan Kabeh teg ngapura dosane. Allahumma Amin. Kenapa ternyiki? Artinya dari hadis niku Bisa diambil dasar Bahwa zikir bersama niku diakui oleh syariat Berarti anggaran awal Mesti ngora gelap zikir bersama Artinya menolak lho ne ora gelem karena anu iki hajat iki masalah menolak niku ya berarti anu urung baca hadise kan ngoten dadi kita sing biasa zikir piyambak ngi biasa zikir bersama ngi biasa sedoyo punika wonten landasipun landasanipun zikir pribadi zikir bersama niku wonten wolange zikir baca salat ngi wonten Yeah. cuma kadang-kadang bentenipun puniko mereka boten seneng seru kita kadang seru yeah. niki yang wonten landasan pun sing seru nopo sing boten seru kape niku wonten landasan Iya yeah, boten masalah tapi boten usah madani sing seru dongane sing penting orang melung melung neng melung melung bokor selen ya yeah. yeah, sing seru niku artinya ya yeah, sebatas Uh, tidak melelahkan lah gitu. Biasa kita mengatakan La ilaha illallah La ilaha illallah Bukan Selain hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ngedika akan bahawa Wanten tiga kelompok wonten salah satu roh tin Ingkang soan datangkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam G, okay. rubini pun tiang puniko, ingkang radi kirang nopungi, kirang kirang apa? Tentunya niku kurang untung nopungi. Ya, yeah, bahagia bahagia, tapi kurang merasa kurang kurang untung. G, okay. kurang apa? Kurang kecukupan. Nah sahabat ki, butun masalah ngeluh, cukupe, tapi merasa tertinggal di dalam ibadah. ini sahabatiku, boten karena iri, kemudian genyong ke kuripeden, serat dening kaya lancar buten. tapi merasa tertinggal di dalam ibadah. Pada pada wong Islam, kaya sembayang nyong sembayang, kaya puasa nyong ya puasa. Atine sing sugi puasa nyong simlarat ya puasa. Sing sugi sembayang ya Sing nyong sing larat ya Sembayang Tapi anggar sing sugi sedekah Nyong ora bisa Nyong ora duwe. Lah niki Karena merasa ketinggalan Ibadah kalian sahabat Sanisipun Sehingga orang-orang miskin pun Soan dateng kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Kanjeng Nabi Dipun lapori La Nabi jawab, "Apa kowe kepengin tek tidukna amalan sing bisa ngimbangi ibadah wong suki? Sembayange sembayang. kan ta ya wis padha sembayang, puasane ya puasa. Nisodoqokan kowe ora bisa. Ning kowe tekwa amalan sing nopo? Sing bisa ngimbangi sedekah e wong suki." ngekan Nabi sangat purun Okay. Nih kalau kalau orang suli sing salah satu rutin gih okay. kalau kalau roba malihat ini niku kelompok fukoro kelompok poro porong orang orang fakir niku. Dipun lanjutaken kemudian dipun sukani wiri Kanjeng nabi nabi ingipuniko setiap habis sholat faradhu. Okay. Dipun aturi mouse tasbeh kaping tikang doso tigo tahmid Kaping tigang doso, tigo maus takbir kaping tigang doso, tigo lacing ditutup kalian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kenapa pun satus wah bunga epol orang-orang fakir yang ngangsoan kanjeng nabi mengadukkan okay ketinggalane ibadah tapi dipunsukani amalan sing, sakit ngimbangi pahalane wong sedekah. akhirnya pun kondur dengan berbahagia bunga-bunga barshot pada wirid wiridan tasbih Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Btinggang dosa tiga tapi pinng diwaca lu ya oke gue subhanallah bing telung bulu telung alhamdulillah bing telung bulu telung asap menit rampu satu-satu satu-satu ini pun nah tasbih ya dan terus bilangnya pun subhanallah subhanallah satu-satu matas genep tikang doso tiga, oke alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Niku tiga nol tiga, ditunggu tambah apa? takbir Allah buat Allah buat Allah apa tiga nol tiga, tutup kalian kalimat tingkah nembe atur seneng banget pada ngamalakan bareng dia setiap babi sholat pun ikut zikir <coughs> wong sing sugih ngeri kena, kayak pada murni apa ya. La pada bertasbih, bertahmid, bertakbir datang Allah. Mensucikan Allah, memuji Tuhan, mengagungkan Allah setiap habis sholat akhirnya karena terdengar suara sehingga wong-wong sing sukih melu dan Aduh, Okay. <tuh> melu wiridan la bareng suwe-suwe wong melu wiridan kabeh niki ya kecewa sih nggak, merasa tertinggal lagi bongbong wong sing Niki, ngerasa kalah maning dongane mau imbang bareng kene wiridan Karena melu wiridan sowan maning maring kanjeng nabi syapena panapa nabi dalikal fadlu minallah ya memang kelebihan dari Allah wong pacen kanane diwai kelebihan ya itu adalah fadl dari Allah kita konsing terima napa ingkang dipun paringi dening Gusti Allah subhanahu wa taala Al Imam Nawawi Imam Nawawi dari hadis punika mengambil dasar bahwa pertama anane wong sing sugih pada melu wiridan pada, niku kira-kira sebabnya apa? kromo, ya? anggar kromo niku ku sebabnya apa? seru wiridana seru nah, ini wiridana umik-umik ya ora bakal wong sing sandi, kromo? Niki lho, niki kena kan? anane wong liya kromo sebab wiridana apa? nah ini lho, ini ku ajendah sari ini ku lo penting hadis ini ku lo kalau <tuh> sampai akan kagian dasarnya jenengan cokan gelam wiridahan seru nah niki anaknya wong sugi sintomo niku krumu berarti wiridahannya kan seru nah ini wiridahannya wong sugi maka orang bakal ianya krumu ini pertama ini berarti maka anak perempuan niku seru artinya bahwa wiridahan seru niku kan bisa didengar orang lain niku seru Nek membuat sakit niku jenis sir sir niku artinya tidak Didengar orang lain, okay. niku, tapi agar jahar, okay, jahar niku, berarti didengar orang lain. Ini standar, begini sholat lo, Gih, <laughs> ampun, dimana ucapan-ucapan ucapan. karena di dalam sholat kan harus ada ucapan, ada rukun koli, dan nah, niku rukun koli yang seri. Dengan ada batas minimal, minimal terdengar sendiri niku minimal ketika badan wanton gangguan. Lagerejar jahar genah kan didengar orang lain. Bon hadis puniko diambil kesimpul diambil dasar bahwa berarti golewi daniku mboten lirih banget nyata nelia niku mana nenopo berarti zikir sing warau kurumi sampai membunyikan huruf sampai terdengar niku berlandas hadis jelas niku begini enggak kaping kali. Ye. bahwa dari hadis puniko Niki nih bedanya dan hadis lung, kita tidak dalam membeda-bedakan tapi harap mengambil hukum eh dari hadis niki diambil kesimpulan oleh imam imam Nawawi dan yang lain bahwa ketika hadis niku ketika wirid dan niku ulangan sing sangon kanjeng nabi maka siapapun niku boleh mengamalkan senajan orang jalur gerek maring kanjeng nabi niku uang suki niku jalur kali kan jenabi nawaiten, betul kan ukur kerumu kerumus sahabat sehingga sengaja orang jenabi tiru niku ketika dilaporkan nang uang fakir datang jenabi kan betul domai, tahu enggak jorot melu melu kan betul, pala diingat dikalikan jenabi dari kalifatul minal lah yutihi mai yasa. Oh. ya milo. karena niki memang hadisipun pun soheh, jadi sehingga poros masayut tang polok tepung dimauan ini kan wajidane termasuk kemerika begi saya pun zikir pikir sing tambahan saking guru-guru toriko kan niku sing saking kanjeng nabi niku tasbih tahmid tahlil kaping intikang doso intikang doso tigo ingkang terakhir kan berarti 99 satu sipun dipun tutup kawan Allah La ilaha illa wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syayin qadir Memang ribadnya pun mengatakan pak Tapi ini mengatakan hadis sing mengatakan Yuhi wa yumitu wa huwa ala kulli syayin qadir Tapi kalau dipunuhkan dengan tasbih itu kan Setiap pentol itu 33 Ini pentol saja diwacah lupa Nek diwacaniku jadi pa telung papat. ini niku, niku ampun hitung, niku aduh, pembatas berarti 33 Mungkin berarti dimulai lagi bar pembatas 33 puluh tiga. tiga niku berarti 33 puluh niku tanpa menghitung pentol-pentol sing tiga niku. Lah, maka tersisa pentol satu sing ageng dipun bacakan lah ilaha illallah wahdahu La syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'ing Milo ingkang sakit akan niku, mangke kemudian Tasbehkan niku wantan klon Niku akan menjadi cahaya Mulu, sebab nopo sudah Berzikir, terus muli akan zikir, sehingga banjur timbul Cahaya wonten mana Di tasbih tengah tasbeh Muncullah rawe-rawe niku sing merupakan apa Cahaya bersinar Allahumma amin. amin. Agar Angger jenengan ahli zikir, maka manahipun badhe murub, badhe padhang, bersinar dadi manah ingkang jembar. Allahumma amin, amin. amin. ya Robbal alamin. Tentang bacaan Al-Qur'an. Niki nek nik boten niku boten nganggo. Anak Qur'an-Qur'an dikirim-kirim nah kados niku. <laughs> kayak cewek orang butuh, niki, aku, ini keterangan apa bukan? kayak ini kau pengen keterangan kau apa tentang masalah pikir, terus menabi kita suka pikir bersama, pikir piambagi, pikir piamba mengkirim bersama gini bersama, berarti ini kira kita memang orang-orang nahdolul ulama. Berarti nu ini adalah kita, kita niku adalah nu, karena pak Akidah dan amaliyah kita niku memang mengikuti ulama-ulama. Nah, datul ulama, ingkang ulama-ulama pun ni ku mengikuti eh, guru ini pun sampai tekan sahabat. Kemungkinan kita kan jeng nabi Muhammad, SAW sallallahu alaihi wasallam. Jadi, keliru, jenengan kabeh teng nu ini pun boten keliru karena nopo kita mengikuti poror ulama. Ingkang ulama, boneka kan hadis bahwa Allah ulama warosatul ambia. Anggar kita tekan nabi, ngikutu lewat ulama sebab Farisnya nabi. Niko ulama, bahwa bahasa ini pun kan buatan satu nabi, tapi warosot warosatul ambia. Iya, memang ada ulama yang mewarisi watak sahabat, anak nabi Musa, ada yang mewarisi watak. Anapuniku, nabi yang lain maka ul ambiya termasuk ambiya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih yasin ya, nasi orang nganggo kalau jeneng nganggo napa mboten nganggo berjanjianan Pala LDNU miliki, pala sudah luar biasa, atletik sudah luar biasa. dan barzanji Buku biasa, atletik sudah luar biasa, Artinya dalam rangka gelar. Atletik dakwah, ikut dengan berbagai cara, termasuk puniko mengangguk, Quran dipun nampak dipun sebaragan dipun perbanyak sehingga sedoyok putra putih kita sakit maus Al-Quran Al-Berjanji dan isi nasib iman dan nasib kurang beruntung kan kita al nah Quran gak ada yang protes, tapi Al-Berjanji banyak yang protes tapi ya jelas itu nasib ini kurang beruntung al ini ini dianggap nobo, ah, biar orang-anak ber, Barang di sini dikniku ternyata asal masalah ini setunggan setunggal. Gibuni sing gue orang ngerti ini sini berjanji. Karena nobo al berjanji ditulis dengan bahasa Arab. Jajalah ngelar berjanji niku Ditulis dengan bahasa Indonesia Orang sih protes Sebab kenapa isi ini berjanji niku Sejarah Nabi Dari mulai Sampai sedani pun Diungkapkan temeriku Terbukti no ini Sekolah sejarah Nabi kan nggak ada yang protes Tapi kenapa ketika ditulis dengan bahasa Arab Banyak yang protes Oh berarti janis yang protes niku Orang ngati ini berjanji niku maka kita linggut jangan pernah kemudian merasa nopo gih diwajani jadi melindir atau ah, jangan. Jelas bahwa membaca al berarti membaca sejarah Nabi dan banyak membaca nopo selawat. Ingkang termasuk salah satu ibadah agung. Ingkang selawat puni kombo tenamung kita tapi Allah malaikat bodoh selawat dateng Nabi. wawasan pun tipun waos inna alloha wa malaikatahu yusallu na'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah poin poin poin nata soampun eh, bahwa zikir bersama niku ku wanten landasan eh, bon. orang badan orang badan gak dikit orang badan tinggi nah kita pakai semua lagi itu agar dong napa niku zikir ingkang saking mursid kan ya kan sendirian. Nanti kalau agiru napa niku sing jamaah ya jamaah. Ada istighosahan, ada tawajuan, ada yang, yang bersama. Nanti ada napa niku waktu-waktu bersendiri sendiri, wonten waktu-waktu bareng-bareng. Ate ni tinggo Zikir lirih ya tinggo, zikir seru ya tinggo. Sebab apa? Anu wong kita ini kurang tepat dasari. Jadi dasar sing dikir lirih ngerti. Kurang ngerti wal Qurroh bagaﬁnafsiq atau barru awwakhif atau wadunul jahrimun al qaul al ayah. Pikir sih selu yang ngerti dasari. Pikir diavekan yang ngerti dasari. Pikir bersama yang ngerti dasari. Mulanya germlu enduniku lengkap. Melu NU niku lengkap dasari sehingga kita tidak ada keraguan melu nah nahdlatul ulama usgenah bener ini. Simbol ternyata nih pada kesasan. Tapi alhamdulillah niki sudah pada kembali. Termasuk tenggiri yang baru selesai pak niki baru selesai dan bene Jumat pertama nih jumatan pertama untuk masyarakat niku masjid di Majenang yang dulu dikuasai oleh Dikicicir, tak lho. Poten merekahkan, dipuasai oleh LTI, sehingga kan orang lain enggak boleh masuk. <tuh> Bapak pulang jenengannya, gue gak tahu kalian ini udah Najis. Tadi kan gak perlu terangkan ya, ada omongan tengancam siji. Kembali maning. <tuh> Nih, tadi si Cici dingin mawar deh. Nih, tapi alhamdulillah berkah kegigihan orang-orangnya. di sana, niku bisa kembali ke masyarakat. Dan alhamdulillah niku niku jenderal niku singanu jenderal polisi niku sing wakaf niku tokoh LDI juga tapi sudah kembali sudah hijrah kembali. Tenggernya mereka niku betul nyaman pak. Wong beragamanya ku tuh merasa berat dulu sebab apa pak? Ku ngafir ngafirna nawong. Ku tuh ngafir napa bapak bilangnya semurung gleme kan sudah keberatan sendiri sudah napa niku? Uh, apa perbuatan berat sih luar biasa. <tuh> Kemudian kudu sembayang dewek karo kelompok ketok ora kena jamaah karo wong liya. Masjid jorak kena kambah wong liya. Wong agama gampang-gampang. Oke. Okay. Ora kena jamaah karo wong sing udu kelompok kek. Nek kita wae niku santai sembahyang di bayi dadi karo sapa bayi dadi. Jajal orang penak. Apa dasarnya Quran-nya, hadisnya lengkap. <tik> Sallu khalfa man kuala la ilaha illallah wasallu ala man kuala la ilaha illallah Di orang sini semaca la ilaha illallah, siapapun yang mati ini disolati. Dan jamaah, ya asal kepada siapapun yang memang membaca la ilaha illallah. <tik> kan enak mereka boten anggere utuk kelompoknya ora kena ora kena aku ya, nanti, Pak bae rene mangkat ke Mekah niku kula bersama 150 orang lah sing boten niku kali kebersihan nang Masjidil Haram nanti nate dados petugas resiki Masjidil Haram tukang ngepel tukang niku mangkat sae jahat niku 150 orang niku ada 9 orang sing wong niku Niku giteng setiap perjalanan pun dimauan, betul dalam jaman kali kau, betul dalam kali yang lain betul ya niku ngumpul neng niku. Sisa perjalanan, uh repot tersisa temen caranya, udah kelindering, nah, jadi kayak, wah masya Allah, acaranya itu lagi, angel niku ternyata, kemarin niku, jadi kudu ngapir-ngapir nawong, salaman karawang kudu diwisui ya Allah, repot temen wah gaman, gampang lu gampang-gampang, gitu? Bon, ini kan cerita ini, kan, ini gampang-gampang buatan gampang, artinya bahwa lain waktu kita ceritakan hukum-hukum sebuah terus kita lebih terus kuat di dalam NU buatan tergoyahkan oleh paham faham lain atau, apa ini sing, paham-paham radikal radikal ini sing radinakal cara masalah kalau paham gampang, radikal sih, radinakal <tuh> oke okay. <tuh> bon. Wang Sulmalih kadung cita jumatan, mau ten pertanyaan nopo tentang sekitar jumat. Jadi wau kalau kita bahwa teman channel, alhamdulillah ternyata bareng masjid dicekal nangaringku, jumatan pertama niku ora amot masjid. Si mau komplang niku ora amot, masyarakat semua mendukung. Ge, bawa Niku beberapa ulama-ulama wahabi niku Hijrah lagi kembali ke pangkuan pemahaman sing bener, dan menyatakan bahwa mereka ada banyak kesalahan pemahaman Al-Quran dan hadis. Ini sudah ulama-ulama mereka, sehingga hmm. kita punya suami Mekah, okay. bali balas pada pindah. Sekarang LDI mulai, mereka aja melu malam lepung sih, karena sebenarnya pindah, kalau kena berlebih, musim primen aja melu-melu. Melu-melu itu pernah para ulama, Ahlus Sunnah, wal Jamaah ingkang terkapung wanten jamiah nakbatun ulama niku kumun genah bahasim asyari sebagai pendiri niku kura kulapal quran tok, apal quran, apal hadis Bukhari muslim kejar kudubus sitah ini kualapal, dan ahli menulis banyak karyanya kayak ilmiahnya ini kan bukti bahwa orang alim luar biasa pun lah niku seandainiku pak Ace sing cerita mawon gih nih kalau kadung nerangakan hukum mawon tan cerer pr seandaini sami mawon kalo nyebutan sakit nih bahwa salah satu syarat mendirikan jumah niku adalah Al-Abniyah jadi memang daerah pemukiman kalaupun kita niku kalaupun kita misalnya serombongan satu bis niku ada 40 orang eh kemudian berada di pertengahan alas temeriku pas manjing luhur Jumat pertanyaannya temeriku Jumatan apa Mbuddhan? jawabnya karena bukan abniah. walaupun ada 40 orang Niki kita bisa satu mazhab dulu ini kuantan mazhabi pun Imam Syafiq R.A jadi disyaratkan adalah abniah. ada bangunan hatinya ada tempat tinggal di situ, bukan Sohro bukan Sohro lah kemudian apakah ketika di kapan niku sudah berstandar niku daerah pemukiman apa dereng ya maka semua orang di sini kalau jumatan pan ya kan salah zuhur zuhurnya nggak boleh kosong kalau zuhur nggak boleh kosong tapi jumatan boleh kosong jenengan nagih sakit apa wajib jumatan kan betul apa berarti dosa saya mboten karena karena memang boleh wong sakit niku mboten Jumatan. Artinya bahwa syarat syaratipun niku sama kalian napa niku jamaah Ketika mboten terpenuhi maka bisa gugur kewajibanipun karena tidak memenuhi syarat. ini Niku wonten Jumatan niku beda dengan zuhur. Artosipun bahwa bisa boten jumatan karena memang wonten mundur Termasuk mundur bepergian, perjalanan. Jenengan berangkat tindak tepi, nggih. Mangate pun Kamis sonten. Berarti Jumat niku sudah dalam perjalanan. pertanyaan ini, ketika niku mungkin siang Jumat, wajib Jumatan apa Boten kula jawabipun boten. Wong memang jenengan niku musafir. ya boten, boten wajib kok Gibotton wajib, gibotton ini dosa. Tapi rureh kebanyakan ya sholat zuhur do. Orang Jum'atan gih sholat zuhur. Tapi orang berarti orang uli Jum'atan Jum'atan gih boleh. Jum'atan gih boleh. Ya sah. Dan niatnya gih jatuh farbu, buatan kena sunnah. Karena ada pernah saya dengar niku ada pertanyaan, wong ditakoni. Okay. Anak Wong wadon sholat Jum'ah, niku peliput niat ni pun kepripun pak Kyai, kau jawab niku cari usuli sunnatal Jum'ati, karena Wong wadon orang kewajiban Jum'at. Ah. <tuh> <tuh> lah nih, ya bulannya gitu. Takon aja nang TV lah, akhirnya tetap butuh atau ulama gih, okay? yeah. ulama jawabnya butuh ngatus diku itu kan Jum'ah fi wajib maka sekalipun jenengan sebagai musafir buatan wajib Jum'atan ketika Jum'atan tetap usul li farbol Jum'ati ini nah, anak wawadun Jum'atan tetap usul li Jum'ati dan gugur luhure ketika Jum'atan sekalipun dia tidak wajib tapi ketika Jum'atan sah dan luhure sempul gugur dan ini beda dengan yang di kapal tadi beda masalah musafir kalau musafir kan tidak mendirikan jumatan cuma berjumatan atau tidak? Ini ku hukum kenging buat jumatan jumatan gikenging. Ketika jumatan tetap usul di farbol jumati ora kena sunatul jumati. Kedua yang salat sunatelu kok belia ya beda nih. Okay. Nih. Lah ketika boten memenuhi syarat mendirikan jumat, bahkan kata imam Napa niku mazhab Syafi'i kan buten sah memang, boten sah. tadi ya boten Jumatan. Nah, tapi ada nih, ada kan pendapat banyak. Contoh termasuk Adatul Jum'ah niku kan pendapat banyak. Pendapat niku banyak. Nggih, penuh kula sobat sobatas kadang-kadang kita memang butuh di situ berdiri ternyata orangnya belum ada 40. Ya kan ada kaulnya. Unten ing pun, syafi, memang saving kang memang hitungannya harus empat puluh. kurang dari empat puluh jadi atau harus diada. Di Tapi waten g, wonten pendapat bahwa cukup dengan dua belas. maka imam yang berpendapat imam eh, ashabul madhab yang, yang berpendapat cukup dengan dua belas, Niki mengambil landasan ketika Nabi khotbah, Niku okay, sing mereka meninggalkan anda berdiri sendiri nangaring mimbar. Ketika kanjeng Nabi Niku sabek khotbah, kemudian pun Abdurrahman bin Auf. Kalau segerajang datang, itu kan kayak pasukan. lalu nah, main kan buat nonton bis, sehingga gue untuk singgih sub kenapa membawa muatan-muatan itu Ternyata sahabat-sahabat di belakang ini udah bubar pada jelang dagangan teka, ya kan menakjubkan zaman zaman dulu ini, kan, ketika loh si Cina keliling, gue main kan ketika datang kan dari negara mana dibawa melewati situ, lah kan? Kenapa nih menarik sehingga Agi Jumataniku pada buh bubarlah di tinggal bubar niku tersisa dua belas sing esing mendengarkan khutbah Kanjeng jeng. Nabi lalu ulama sing ngambil hadis niki mengatakan sah Jumat niku dengan dua belas orang. Bukti ini kan, nabi tidak membatalkan dan meneruskan khutbah pun. Walaupun setelah niku wonten ayat ingkang turun yewa idharohu au dijarotan aulah ilaiha wa taraku imah terus simpon terus simpon niki enam puluh madhab saja sudah dua pendapat sing mau tamat memang sing tinggi diku sing kiyat diku memang 40 tapi ada yang 12 lah bahkan ada madhab yang lain diku dengan 8 orang maksudnya ku pulangnya terma bon angger nang kene wis kat jumatan nang di tapi kurang, biarkan saja usah di Kalau sini aku mau jadi biar saja, biar ada jumatan di situ. Sebab masjid untuk jumatan juga ada hikmah luar biasa. Si mau lingkungan orang meci, meci. mau masjid, jadi mau masjid. mau orang sembayang, jadi sembayang. Apa enggak nih mau nih orang sembayang, jadi sembayang terus sembayang dibubarkan. Apa kita kepengen pada melebur neraka? Kan buat nge. Kalau niku mau menyaksikan banyak sekali, termasuk di daerah Cinyawang. Nih, pakai emulsidin. Niku dulu menjadi rois suriah ranting Cinyawang. Niku ketika badi misah, sakit Mbak Majawin almarhum. Niku posisi daerah ini niku dering kata sembahyang Masih maju dun bilas sobi, terhitung terbilang niku beberapa saja. Ngi. Terus, buatan peti waniki pakai adib. Ini kok pernah menjadi nama pimpinan NU, ketua tua? Oke, ini juga begitu? Akhirnya nek next cerita ini pun, sing sing Ini kok, Haji Sumitro, Al Hasan, nih, Mbah Mitro. Nah, Mbak ini kok, diirini. -di diirini. -di Kalau buatan cerita perbedaan pendapat, tapi jelas diirini. -di <tuh> diirini. Tapi kenyataannya ponopo, wingi, kalau nabe pertemuan tango ternyata nih, ku setelah berdiri Jumatan, sing mau neora merek dari merek bahkan Jumatan ini sudah lebih dari 40 paku dengan hukmah, hukmah luar biasa. Tanggini pake adib nih, Jumatan ini mau neko beri ikutan, Musa tanggini harus salam, ke komplek pasan nih kau dan ini kusen ngomel mingguan sih, maka paling bong papat, bong <guluh> lima. Akhirnya ketika mau mendirikan jumatan, niki pakai yatim niku berkeliling ke masyarakat. Karena masyarakat mohon, katanya biasanya kan berdasar permohonan nih, eh. masyarakat mohon untuk didirikan jumatan. Lah, karena ada permohonan, akhirnya pun pakai yatim niku grill Kon pada tanda tangan, gue ngomong, gue untuk no, temenanap aura, tanda tangan, mangkat dengan kepengin, deh hey, siap tanda tangan, dihubungi, tapi ini pamitan, kalau si boy pamitan, pamitan, ternyata saya setelah berdiri tembriku, ternyata masyarakat pun masuk studio, terus tambah-tambah terus, tambah, akhirnya masuk studio, tambahin ler cinyawang malih, jalan sikin, dalang sikin, kemudian sembayang nih kok. Button awal-awal waktu -awal sembahyang ini meriku pas mengundang saking pengurus NU cilacap kalau mbak tiri tanggini dalang sikit, niku diwadani wow iya iya hampirnya apalah mau ngarimu si orang sembahyang tuk, jodik, kan, ya, tuh judi kayak <tuh>. gue <tuh>. kalau yang menambah langsung biasa diwadani kan orang bungun <tuh>. tapi perkahniku niku merasa terhormat dalang sikit kan naik nama masyarakat dipuji karena dia punya punya seni punya, no, punya ke, ke keistimewaan nanti ini tapi ini kenangan kelompok agamis karena orang dipandang karena dia niku kados tapi karena niku akhirnya pun merasa dihormati akhirnya pun puniku masyarakat jadi menjadi kebang. Dk ke, bersembahyang pun aktif seni ini. Nah, temeniku. niku ini cara kita bagaimana mengemani Islam. Tidak dengan kekerasan, wis aku kabeh dikukup KB. Si penting kumpul pada ibadah maring gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ngomongan tinggi, buat e, tentang ada kitab, kitab ini Zain, ada tentang masalah jumatan, Neng asing mau yang ono, ono. punya yang ngerti tapi kulo ngerti madam madhab sing nopo niku mandan enteng ya. Ketika kita memang tidak mampu, masyarakat butuh didukung. Ya udah, yang itu kita pakai. Kata seniku, kulo niku muridnya saya masuk pak, kau nganten. Saya masuk niku asal ada kita beradegan go. Oke, salah satunya yang kang kulo gicokan nggo adalah Jawazul jama'i fis safaril qasir. Kalau yang lain gak enggak makanya enggak apa-apa, kalau enggak pusing, enggak pusing. Apa enggak timung jamak? Ya apa orang melu jamak ora apa-apa kok. Repot amat. Kalau saya jamak kenapa? Wong oh, ada ada, ada sing membolehkan. Walana kaulun kata imam, saya maksud, kalau lagi ngaji diulang. Walana qaulun bijawazil jama'i fis safaril qasir. Hai, lah, nih, gak ngerti. Gini, banget ketika haji. jelas kita berangkat niku Berangkat dari nopo niku, Makkah, posisi sekitar kabah niku. Tenggini, Arvo niku hanya berapa? Dua puluh kan paling, paling, paling, paling, atau ya dua kilo di situ kan? Ketika wukuf, sama kosor. Niku sing memang uh, ulama berpendapat lil hajj ada yang berpendapat memang tidak memang karena ada perjalanan. Lah kalau kita ngomong sing kalau kuat-kuat ya iya iya tapi bawa ada ada kaulnya yang begitu. Jadi ketika ada kaul ane sing lakoni ya nika orang orang melu sama orang papa, orang sama Wong, melu juga punya landasan dan landasan niku tertuang di dalam kitab-kitab fikih kita fikih ahlus sunnah wal jamaah ataupun ahlus sunnah wal zamaniku kalau bicara fikih yang mengikuti salah satu madhab 4 artinya siapapun ketika fikih pun mengikuti madhab 4 imam malik, imam ahmad bin nah si ini imam abu hanifah imam malik, imam syafingi imam ahmad bin hambal berarti dia orang ahlus sunnah wal Jamaah kan ngomong Jadi ya siki, aja sesek-sesek temen -sesek lah Mandan umber Jadi memang masyarakat ini Orang keberatan Jadi di kita berat Dan itu dibutuhkan Ada kaulnya bisa kita ambil Tapi kalau memang belum Sampai tingkat ini ya Kita jaga kekompakan Supaya Biar menjadi suatu kumpulan ini besar tapi kalau sudah memang harusnya begitu harusnya dihitung berdiri ya biar saja biar wong Islam pada tambah sing sembahyang tambah keh teti wong sepuluh dati melebusu Allahumma amin Ya Robbal Alamin Adapun ikan kulu aturakan wau di kapal dan itu nyatangi nyatangi bahwa di kapal pesiar maupun di kapal sing klasikurnya berang Dok maring bakau niku agar jumatan kan tetap di, diadakan ya mau mungkin ada yang pendapatnya agar jenengan bawa melu ya gampang mungkin sembayang tuh katasku mawon tapi ketika jenengan tidak ikut jumatan tidak dosa karena niku belum belum harus katasku nah jadi pada baik kalau jenengan tengene perjalanan pada cumatan gih kening, boten cumatan gih kening, cumatan gih sae, boten gih sae, tapi aja orang duhuran. Ini orang duhuran, jadi orang sae jelas. Nih, oke, kudu sholat dhuhur duhur kata si kudu sholat dhuhur Tapi syaratipun, nih saking yang syaratipun adalah musafir. Musafiriku bentuknya isim fa'il pakai aziz. Isim failiku secara hakikat menunjukkan yang sudah terjadi, berarti Musafiniku orang yang sudah bepergian. Lah, orang dinamakan Musafiniku ketika sudah keluar dari batas desa. Berarti, ketika mulai hari ini, kan Fajar mulai Fajar mulai mulai hari, artinya hari, Fajar mulai hari, Fajar mulai Desa ini, jenengan ikut jam sangat besin ngumpah, kemudian memperkotokkan karena orang jumatan ya dosa. Sebab pada hari Farja terbit jenengan belum musafir, berarti hari itu belum ada rukshok untuk panjenengan meninggalkan jum, sholat jumat. Jadi karena bahasanya musafir. Ya. Termasuk kosor juga begitu. Termasuk kita ketika jamak. Lanjen dengan zuhur besi nanguma. Zuhur lebih 10 menit, mangkat 40 Karena kak orang zuhure zuhur ya tidur pun karungas. Mau tenda di bong mancing. Jenjeng belum musafir. Oh, tenda tih. Tuh baliknya ikut-ikutan ngaji di situ ya datin ya. musafir. Ya musafir ya kan, Ketentuan dong, termasuk puasa. dalam puasa ya suka-suka sih, nama rumah walaupun lengan remaja, er, kata anak, tekan dalam medon. Yohanes jadi bukan suka-suka sih, rumah kan belum musafir. Ketika mulai awal puasa kan belum usahanya, badan berarti hari itu ya harus jenengan menyelesaikan puasa pun. Sebab nopo sebab hari itu jenengan bukan musafir, di hari mulai awal hari jenengan belum musafir Nah, maka dan uh, Mungkin untuk maaf pun Ewan dan ini untuk pun Ditulis, nah, maka jid Bukan salah mau untuk koreksi Dari rumah Dibas dalam kitab Bukan ngomong Kadang-kadang ada nang keliru Eh, ya ditulis mawon Bebas Kalau mau kenapa apa Bebas ditulis Pakai mau salah nang, Ya Iya untuk dikoreksi dalam kitab Benar-benar ngapa Besok disampaikan yang Yang sebenarnya <tuh> Innama okay, wa antan lasi pun saking Allah wa antan lepatipun saking kula piyambak kirang so lanipun puan pun yang wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdali wa, al wa al mazidah ya robbana alhamdulika ma yamaghiru jalali wa jikal karim al alim bi Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma gfir lanaa dzunubana wa khataayana kullaha Allahumma gfir lanaa wa, wa rabbawna Allahumma al ahya'i wal -amad. Rabbana min wa Allahumma ij'alna ja wa ahli wa uladana wa dhurriyyatana wa talamizana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli ash-sharr wal zair innaka ala kulli syai'in Allahumma inna nas'aluka ridhawaka wal-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan-nar Allahumma inna nas'alu ka ridho wal jannah wa na'udhu min sakhwati ka nar Allahumma inna nas'alu ka ridho wal jannah wa na'udhu min sakhwati ka wal nar Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adha benar wa sablallahu ala kharihan qi muhammadi wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursarin rabbil alamin al fatihah